Baiklah persahabat leselur, dimanapun kalian berada untuk menemani santai sore kalian saat ini, pemimpin akan menyuguhkan kabar-kabar menarik dan spesial di sore hari ini persahabat ya Ke kabar pertama, ini ada unggahan foto cute banget ya dari Bunda Lesti Kejora di laman akun Instagram pribadi miliknya Ini mengunggah foto yang sangat luar biasa, momen di Swiss persahabat Wow, namun di postingan foto ini kita salfok dengan kalimat caption yang dituliskan oleh Bunda Lesti Bunda di situ menuliskan sebuah kalimat, misi mas, itu yang belakang ngapain? Saya lagi dipotoin ayang nih, katanya tuh. Aduh, cute banget ya. <laughs> Sepertinya, akun Instagram Lesti Kejorai ini lagi dipakai oleh Mimin Rizky Bilarsi sepertinya persahabat ya kita simak di kalimat caption yang dituliskan ini sepertinya yang nulis Papa Bilarsi <laughs> kalau nggak salah ini cute banget ya Masya Allah Bunda Lesti terlihat sangat tentunya cantik sekali seperti masih gadis aja Masya Allah luar biasa bangetnya idola kesayangan semoga semakin banyak doa dan dukungan yang diberikan oleh orang-orang baik yang tulus mencintai idola kesayangan kita di postingan ini pun banyak sekali tanggapan komentar dan respon yang diberikan. Salah satunya persahabat dari akun rosa underscore les24lar situ mengatakan, ini akun ini dipegang mimin Rizky Bilar ya katanya tuh. Wow, warga Konoha aja tuh persahabat ya. Ini menduga bahwa akun Instagram Budaleseke kejora ini dipegang oleh Mimin Rizky Bilar Dan kita lihat jawaban komentar nih persahabat Dari akun Cik Labta mengatakan Sepemikiran Min lihat dari captionnya bukan Bunda L yang story Katanya tuh persahabat ya terjawab juga nih Warga Konoha pun mendugas persahabat ya bahwa Rizky Bilar yang memposting foto Di akun Instagramnya Bunda Lesti Tetap kita bahagia sekali Vitamin akhirnya disuguhkan Lewat postingan terbaru di Instagramnya Bunda Lesti, Masya Allah Kemudian persahabat disimak juga Masih nggak bisa move on ya dengan momen semalam David Karlina 3 jam yang lalu Mengunggah postingan foto kebersamaannya dengan para alumni Lida dan DA Wow, Masya Allah banget ya melihat postingan ini, kita bangga Kita bahagia, selaturahmi mereka tetap terjaga dengan baik Kita selalu happy, Masya Allah banget ya dan henti-hentinya mendoakan yang terbaik nih untuk idola kita dan sahabat-sahabatnya. Di postingan ini pun, Teh Fitri menuliskan sebuah kalimat, Yes, we are family, Tuh, kami adalah keluarga. Alhamdulillah persahabat ya bangga dan bahagia melihat kebersamaan antara Bunda Lesti dengan alumni Lida dan DA Masya Allah. dan di postingan ini pun tentu para ya banyak sekali dibanjiri komentar dan respon yang diberikan kita simak para ya Hari Putra juga itu ikut menanggapi postingan Teh Fitri dengan mengatakan teteh katanya tuh dengan menuliskan sebuah kalimat teteh kepada Teh Fitri Karlina luar biasa ya Tak hanya Hari Lida saja yang ikut berkomentar, ada Rani juga memberikan love hitam, luar biasa banget ya, support dan tentunya persahabatan mereka semoga semakin erat dan terjalin dengan baik. Bukan hanya TV Tri Carolina saja yang mengunggah postingan foto momen semalam, Indosiar pun persahabat ya. Ini di laman akun Instagram Indosiar mengunggah foto yang sama. Wah, masya Allah banget ya. Ini dukungan dari Indosiar nih untuk para alumni Lida dan Da. Masya Allah, the best banget Indosiar. Semoga semakin sukses dan semakin jaya. Amin. Di pasangan ini pun ada kalimat caption yang dituliskan oleh akun Indosiar. Yey, Mad weekend Indosiar Mania, seneng banget nih lihat idola Indosiar ngumpul-ngumpul lagi. Itu, persahabat, ini, dukungan dari Indosiar ya untuk para alumni LIDA dan DA. Selanjutnya, kita simak juga bersahabat ya info kembali untuk warga Konoha. Jangan lupa voting, Bunda Lesti di ajang Telkomsel World 2022. Karena hari ini terakhir, persahabat, ya, sampai pukul 23.59 waktu indonesia Barat nanti malam. Voting akan ditutup, kita buktikan kekompakan dan kesulitan kita. Semoga Lesti mendapatkan piala penghargaan di ajang Telkomsel World 2022. Kemudian juga, persahabat, ada kabar bahagia dan kabar yang tentunya membuat kita semakin bangga kepada Leslar Entertainment. Kali ini kita lihat persahabat yang di rumah Leslar lagi lagi syuting, ini sih sepertinya syuting proyek terbaru dari Leslar Entertainment persahabat ya. ya. Seperti yang dibilang oleh Papa Bilar saat merayakan anniversary LA yang ke 1 tahun persahabat ya, inilah proyek yang ditunggu-tunggu mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran, selalu diberikan kemudahan. Postingan ini pun direpost kembali oleh akun sendal putih bilar. Kalimat caption pun dituliskan Bismillah semoga lancar pekerjaan hari ini. Amin. Banyak tanggapan komentar persahabat ya yang diberikan. Salah satunya dari akun Iantris underscore Dermawan mengatakan ini sih proyek serius bukan sekedar buat vlog. Bismillah sukses Leslar Entertainment. Amin. Kita doakan mudah-mudahan LS semakin sukses. Dan proyek apapun yang dikerjakan, semoga selalu diberikan kelancaran dan kemudahan. Kita lihat juga persahabat ya, di komentar berikutnya ada komentar dari akun Sofia Alvas mengatakan, Masya Allah, lancar-lancar apapun itu. Amin. Doakan yang terbaik ya untuk Leslar Entertainment. Selanjutnya persahabat, ini ada klarifikasi dari Kak Lensa Doni mengenai vlog Leslar Entertainment sebelumnya dihapus persahabatnya dua jam yang lalu nih. Kak Lensa klarifikasi kalian Lensa mengatakan Sabar YouTube-nya suka begitu Lagi di refresh ya guys Sabar kata Kak Lensa Doni Dan Alhamdulillah persahabatnya sudah Ada nih vlog terbaru Yang tentunya diunggah di channel Youtube Lensa Entertainment Kalian bisa menyaksikan lagi persahabat ya Sama-sama kita support dan dukung Karya-karya terbaik idola kita